Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la من دعاء أم إحسان إلى يامن penuh di surat kita akan lanjutkan kajian tafsir, tafsir sufistik dari kitab bila tauif alisyarat dari Surat Al-Fatihah e, pada pembacaan matan kita sampai kepada halaman 9 fasal itu. al subhanahu wa ta'ala. Fadel, Anda mau baca? Al-Malikul subhanahu wa ta'ala dan diradati aulia eh wa hmm. wa Ustadi ala muktabah, wasana mm -hmm. izhi, mm -hmm. bima bima kita bahum, si hmm. alhamdulillah, Pang tak isu, pang isu, bak ada, zillah, bak asuh, bak asuh, bak ada, khamud, khamud, pastakalad, pastakalad, asal asalarihin, di kamali, di kamali, di kamali kat at tazuzi fa sama'u sami'u sami'u sana sana al-haqi sana al bi al-haqi qalang fanatiku fanatiku bi bayan baik 'ala Ala dunya askal wa qawlu wa qawlu wa min, min qamar wa Wali... ayniha... min... ayniha... quhlun ya yeah. taib Ya, masih kita uh, ini dalam tafsiran ya. Sampai kepada fasal ya, Fasal alim al haq subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui al-haq Allah subhanahu wa ta'ala Sering orang-orang sufi sering uh, Sepertinya lebih suka untuk menyebut Allah Itu dengan al-haq ya kan? dan kata al haq ini itu identik dengan orang-orang sufi meskipun Allah punya sifat-sifat yang lain tapi seringkali orang sufi itu menyebut apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Hak karena memang Allah itu Al-Hak ya. cuma gak ada yang dulu diamankan dulu ya. Al-Hak Hakikah itu dari al-hak hakikat ya, karena itu Allah SWT disebut ya, haqiqatul haqa'i hakikatnya hakikat umul haqa'i sumbernya ya, induknya hakikat ya nah, al hak Ya, lawannya adalah Al-Batil Selain Allah itu Batil Al-Haq Selain Allah, Batil Gairul Haq Berarti bukan Al-Haq ya. Allah SWT Al-Haq tadi mengetahui Syiddah irada Awliya'ihi Bi wasanai Betapa eh, iradahnya. Betapa kehendak awliyaknya. Mereka itu betul-betul ingin memuji Allah SWT. Ta betul-betul tahu betapa seriusnya mereka al aulia dalam memuji Allah SWT. Nah, aja. وَاَجِزَهُمْ عَنِ الْقِيَامِ tetapi pada akhirnya mereka tidak mampu ajis ajis al kiam bi ki mati untuk melaksanakan apa pujian kepada Allah meskipun sudah ada irada tapi pada akhirnya mereka nggak mampu untuk memuji Allah swt alamukta azzihi sesuai dengan kedudukan Allah swt kemuliaan Allah swt ta'ala makam izahnya Allah jadi pujian mereka tidak menyentuh makam izahnya Allah subhanahu wa taala belum menyentuh padahal mereka sudah kepingin sungguh-sungguh dalam itu suasana na'i dan kebaikan Allah keindahan Allah tidak tidak menyentuh belum menyentuh oleh karena itu baru lalu Allah subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka anau hamidah nafsah bahwa Allah SWT memuji dirinya. Yang kemarin kita ada diskusi kemarin, betapa, uh, apa namanya, bagaimana mungkin Allah kok orang memuji dirinya sendiri, apakah itu bukan aib. Ketika Allah mengucapkan Alhamdulillah, sejatinya Allah memuji dirinya, pujian secara langsung atau tidak secara langsung. Allah tidak mengatakan Hamid tu Nafsi, aku memuji diriku. Tapi Allah mengatakan segala pujian itu bermuara kepadaku, kembali kepadaku. Apakah ini pujian langsung atau tidak langsung? Ketika Allah mengatakan alhamdulillah. Langsung. Ya, tidak langsung. langsung. Kalau Allah langsung Al tuh atau ya, hamidtu nafsi aku puji diriku. Tapi Allah katakan seluruh pujian termasuk pujiannya manusia seluruh pujian baik dialamatkan kepada Allah langsung atau tidak itu kembali kepada Allah. Bimafta tahabihi khitabahu bikaulihi. Sebagaimana Allah swt ya dalam khitabnya, dalam dialognya ya itu membuka ya membuka dengan ucapannya alhamdulillah. Fanta isu ba'dazillah. Lalu mereka setelah mereka merasa tidak mampu, setelah mereka merasa hina, fanta isu mereka bersemangat lagi. Pintas, mereka bersemangat lagi. dan mereka hidup merasa hidup setelah tadinya padam, ya, setelah tadinya mati wastaqallat asraruhum li kamali rahasia-rahasia ya ya rahasia-rahasia yang ada pada diri mereka itu menyempurna karena ada ta'azuz, ada kemuliaan dari Allah SWT karena memang kalau al aulia mulianya dengan apa? Kalau orang biasa merasa mulia, merasa dekat dengan Allah, kalau digelontor rezeki. Waduh, Tuhan sayang sama saya. Belum saya berdoa, sudah dikabul. Saya ingin punya mobil minimal bannya dulu misalnya. Ya kan? Kameranya dulu. Kameranya dulu. <laughs> sudah dikabul, senang. Ya. Baru berdoa, langsung diijabah. Dia nggak sadar, kadang-kadang Allah mempercepat ijabah itu supaya orang ini nggak datang lagi. Tapi... Orang-orang yang dicintai Allah kadang-kadang nggak -kadang langsung dikabul. Karena Allah menunggu, menantikan kedatangannya lagi, biar datang lagi, biar merintih lagi, biar menangis lagi. Eh, karena itu orang-orang sufi bilang, aku lebih mengkhawatirkan tidak punya kesempatan untuk berdoa daripada aku mengkhawatirkan kenapa doaku tidak terkabul. Karena aku menikmati saat-saat aku berdoa itu, saat-saat aku bermunajat itu. Kalau orang biasa doa, dospon pingin yang ini tuh kan. Begitu berdoa, besok langsung dikabul. langsung dikabul. Dan begitu dikabul, dia merasa, Wah, diperhatikan oleh Allah SWT, hebat. Nah, nah al aulia ta'azazal aulia apa? Bi'i'taw asrar Para wali itu menjadi mulia, merasa mulia. Kenapa? Karena mereka diberikan rahasia-rahasia oleh Allah SWT. Nah, Hai ya samiu sana -haq anil anilhaq. Mereka mendengar pujian alhak. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dari alhak bihi taubilhak. Ya, jadi asna minalhak ya anilhak Jadi asana minalhak dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kepada alhak bi Bilhaq, bichita, bilhaq, dengan ucapan juga dari Allah Subhanahu Wa Jadi alhamdulillah Allah yang ajaran Allah yang mengajarkan hamdalah itu hamdalah itu juga dari Allah untuk Allah kepada Allah semuanya kembali kepada Allah berputar kepada Allah. Diajarkan kepada manusia untuk Allah? Ya enggak Allah. Jadi Allah sebetulnya memuji dirinya sendiri mengajarkan kepada manusia banyak semuanya dari Allah Subhanahu Wa Nah ini kan, dan ini makanya ini dikatakan di sini, Al-Haq, Anil-Haq, pihito bi Bil-Haq. Ya. Fana tahu, ubi Romzi, ala ghadiyatil askal Nah, lalu kebiasaan para al ini, mereka berbicara dengan kode-kode, rames Rumus. Rumus itu kayaknya dari bahasa Arab ya, rames Rumus, rames ramzun Jamannya Rumus. Ramez, ramez, ramez, itu dari bahasa apa Ujang rumus itu kode-kode kode rumus-rumus rumus-rumus Ramaz Ramzon jamaknya rumus ya Askal kalau ada problem-problem masalah-masalah itu biasanya para wali pakai kode-kode karena memang bermasalah dan itu dalam Alquran ketika ada ayat-ayat yang itu memang berat tafsirannya dia pakai kode-kode Hamim Ain Sin kof. Nun kof, Alif Lam ro. dan sebagian tafsir mengatakan ini kode ini rames penalaran siqbal mak ini kode rumus antara asik dan maksud antara pecinta dan kekasihnya yang nggak paham cinta minggir minggir jangan ikut-ikut biar selamat jangan ikut-ikut jangan apalagi menafsirkan kalau sudah kamu nggak paham ini, ini rumus antara pecinta Nah, walaupun mereka mengatakan Ini adalah perkataan syair ya, Wali wajihah min wajihah komarun Wajahnya, dari wajahnya ke wajahnya Itu bak, bulan purnama Komarun Wali ainiha min ainiha Matanya ke matanya Kuhlun ada celak Oke, okay. Penghias mata ada khatibul awalin, wal akhirin. Inilah khatib, orator, ahli bidatul, al awalin dari zaman dahulu sampai hari kemudian. Sayyidul Fusaha, fushoh fasih, jamannya fasih, fushoh. Penghulunya, rajanya orang yang paling fasih. Rasulullah tidak ada yang mengalahkan kefasih hanya Rasulullah. Ana afsahu man nataqa bidatil. Masalah dalam sebagian keterangan, Rasa mengatakan, aku yang paling fasih mengucapkan huruf dot. <tuh> <tuh> Wa imamul bulaga imamnya, bulagha, ahli sastra. Dari balagha, balik, orang yang kalau ngomong itu, sesuai dengan sastra. Tahu, ngomong di tempat seperti ini, dalam waktu seperti ini, harus menggunakan kalimat seperti ini namanya baligh orang yang tahu ya, berbicara sesuai dengan situasi yang tepat tempat yang tepat. Lamma samiyaham dahulinabsi ketika Rasulullah ya, mendengar pujian Allah subhanahu wa taala untuk dirinya untuk dirinya wabahahu subhanahu lihakhi dan juga sanjungannya ya, untuk dirinya sendiri sesuai dengan haknya Kedudukan Allah SWT Aliman Nabi Nabi mengetahui An An Taqa lisan Apa ini? Alik atau alyak Bihi Fi hadihil halah Nabi mengetahui bahwa Taqa lisan Lisan ini tidak ada yang mampu Kosir, pendek Artinya tumpul, kalat alsun, e, lisan menjadi tumpul, nggak landep dan jadi tumpul. E. Tumpul apa dalam memuji Gusti Allah nggak mampu. Kata-kata kemudian e, sudah tidak ada yang pas. E. Karena itu ucapan terkenal Nabi, uhsi sanaan aleik. Kamu itaala ya ya Allah, saya tidak mampu menghitung Apa, berapa kali mestinya saya memujiMu. Anta Kamu asnain Taala nafzik, sebagaimana Kamu memuji dirimu sendiri. Jadi bingung ya kami nah, juga. enggak mampu. Ya, gimana harus saya memujiMu ya Allah swt? Apa masih kurang? Nah. Eh, ini kemudian di sini yang pakai apa namanya untuk penekanan yang pakai Meng mengutip sebuah perkataan sebuah syair. Dawud laus ya. Lau sami'at quzuna qalatha lama tarannama bil alha Wa'na su'ad Bisautiha bi suutiha zalat alhan min alhaja. Yang kurang lebih yang saya pahami di sini Nabi Daud itu terkenal sebagai nabi yang punya suara yang bagus banget. Suaranya enak benar. Ya, suaranya merduan. Katanya dia bertasbih dengan diikuti oleh diiringi oleh tasbihnya gunung-gunung, diikuti oleh tasbihnya angin. Nah. Kalau dia apa namanya bersuara itu seperti orang main seruling begitu, saking merdunya ah andai si Dawud ini mendengar asli suaranya dengerin sendiri, ya, maka mungkin dia nggak mau bernyanyi lagi, nggak akan bersuara lagi, dia akan malu mendengerin suaranya. Ternyata enggak pas masih ada, cair kurangnya. Seperti penyanyi penyanyi yang hebat mungkin ya, giliran dia nyanyi untuk dirinya sendiri kayaknya masih kurang bagus, dia masih belum percaya diri. Tapi ketika sama orang penyanyi hebat itu meskipun suaranya gak bagus, orangnya wah bagus aja, wah enak aja ya tapi begitu dia dengerin suaranya sendiri, kayaknya kurang kayak kurang pas kayaknya kurang pas begitu ya nah, itu, ini sebuah mengisyaratkan bahwa sebagus-bagusnya pujian manusia kepada Allah, itu tidak menyentuh hakikat Allah SWT, Alhamidul Al Mahmud salah satunya zat yang layak disembah, yang layak dipuji. Nah, fasal, nah fasal berikutnya. Watafawat tabaqatul hamidin litabayunihim fi ahwalihim. Nanti saya baca sedikit, kemudian baru nanti kita uraikan. Eh, di sini bicara tentang perbedaan. Ada tabaqat. Ada tingkatan-tingkatan tabakat zaman dari tabakah. Nah, ada kitab tabakat ibn saat nah, Ini. Ada perbedaan dalam tingkatan orang-orang yang memuji. Nah sesuai dengan apa? Lita bayunihim fi ahwalihim. Karena sesuai dengan kondisi orang-orang yang memuji itu. Fata'ifah. Sekelompok. Hamidu ala manalu minin amih wa ikramih minnaw'i sifati naf'ih wa daf'ih wa izahatih wa itahatih wa ma aqalu anhu min ihsani bihim akthar ma arafu min ihbalih ma'hum qala jalla zikru wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuah ada sekolah orang memuji Allah ala ma nalu atas apa yang mereka dapatkan min in'am dari nikmat-nikmat Kemuliaan-kemuliaan dari Allah, ikram. Karena itu merupakan sifat daripada manfaat. nafa Ada jalbul manfaat, ada manfaat yang didapatkannya. Atau daf'ud Allah menghindarkan dia dari bahaya. sampeyan lewat, lupa, sambil melamun ke jalan, sampai di tengah. Lupa, jalan di tengah. Ya, di tengah. Ada truk lewat, untung truknya minggir. Truknya ngalah. <tuk> yang ngalah. <tuk> yang Eh, namanya Pak loh uh, saya kok jalan tengah. Benar. Alhamdulillah. Eh, eh, bersyukur kepada Allah. Ini salah satu tabakah. Satu tingkatan bersyukur. Atau diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apapun. Kesehatan, nikmat ketenangan, dan lain sebagainya. Nikmat harta. Iya kan? Eh, itu juga tabakah daripada Uh, tingkatan daripada syukur wa wa idahatihi. kadang Allah menghilangkan sesuatu dari seorang menghilangkan seorang menghindarkan seorang dari bahaya atau memberinya nikmat wa begitu juga apa yang difahami oleh manusia apa yang dirasakannya dari kebaikan kebaikan Allah ta'ala tentu aksar kebaikan kebaikan Allah jauh lebih banyak dari apa yang mereka ketahui dari kenikmatan-kenikmatan dohir yang sampai kepada mereka. Kan itu ditegaskan dalam ayat ini: Wa in la tuhsuah. Kalau kamu meng, mau menghitung, menghinggakan nikmat Allah, surat An-Nahl 18, la tuhsuah. Kamu tidak akan. Nah ini bicara tentang nikmat. Ini nikmatnya orang-orang awam nih, di sini. Nah, nanti setelahnya baru nikmat orang-orang khos. Ada nikmat untuk orang-orang awam. Ada rahmat ammah. Ar-Rahmat. Rahmat rahmaniyahnya Allah untuk seluruh kalangan. Atau inayah ammah. Ada inayah khosoh atau rahmah khosoh. Wayaktasuh. Di diisahkan dalam ayat, wayaktasuh birahmatihi man yasha atau ayat warahmati koribun minal muhsinin, rahmatulah lebih dekat kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah ini yang pertama tadi, itu tingkatan orang-orang yang bersyukur, syukurnya orang awam. Jadi kayak ada, ada muamalah, ada transaksional, ada kenikmatan, dapat kenikmatan, baru syukur. Nggak ada diem. kan gitu? Kata saya tadi kan, ketika saya dina bertanya kepada seorang. Wada Zuhud. Apa yang kamu pahami dari zuhud? Oh, kalau zuhud itu ya saya Ali Kalau saya dapat rejeki, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, saya diam. wadah ke zuhudul kalf kata saya Ali Itu adalah zuhudnya anjing. Anjing begitu? Kalau ada makanan, dia makan, dia diam. Begitu nggak ada makanan? He, he, uh, dia menggonggong. Ya. Lalu dia kaget terus dibilang begitu Ini zuhudnya anjing Lalu zuhutnya yang benar apa? Nah kemudian saya membaca satu ayat Nah kadang-kadang ada ayat Al-Quran itu merupakan Sebuah mizan Itu adalah hurratul ayah Itu adalah kembangnya ayat Yang kadang-kadang kita nggak paham Kecuali ditunjukkan kepada orang-orang yang memang ahlinya Kemudian kalau kamu memahami zuhud, Ini ada diisyahkan dalam ayat Apa makna zuhud? Itu diisyahkan dalam ayat Al-Quran Ta fatakum, wala bima atakum. Itu zuhud. Artinya apa? Kalau kalau kalian mendapatkan ya nikmat, tidak terlalu bahagia. Ya tidak membanggakan Ya kalau kehilangan nikmat, kalian juga tidak terlalu sedih. Jadi biasa-biasa saja. Semua itu adalah sebuah perjalanan. Ya dalam kondisi apapun hatimu selalu tertambat kepada Allah, tidak mengurangi uh, takwimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkurang. Jangan biasa misalnya kamu kalau bekerja sama seorang, kamu berhubungan dengan orang kaya, giliran yang kamu dapat oh, nomor keningnya berapa transfer berhasil, wah kamu puji-puji dia, kamu sanjung dia. Begitu mulai nggak dikasih kamu, wah, ini kok pelit <tuk> banget ya. <tuk <tuk <tuk saya dilupain, nah itu sama Tuhan jangan seperti itu. Dalam kondisi apapun, ketika dikasih lebih, harta lebih berarti apa? Allah ingin menjadikan kamu sebagai distributor. Berarti apa kamu sudah cukup buat dirimu, buat anakmu, buat dirimu. lihat kanan kiri, saudara-saudara, dari -saudara, kekurangan berbagi. Nah begitu. ah begitu. <tuh> eh, kemudian. Ini uh, mungkin pernah dengar cerita Siri Sakti seorang aulia wali tadinya dia adalah seorang pedagang kan seorang pedagang bisa juga jadi wali asal tahu jalannya dan memanfaatkan uh, apa namanya keadaan yang dia lalui. <tuh> nah, singkat cerita Siri Sakti pernah bertaubat gara-gara salah mengucapkan hamdalah. Yeah. Ketika dia salah kan ini salah, mengucapin Hamdalah bisa bertobat puluhan tahun dia, istighfar kepada Allah, gara-gara karena dia sebagai berdagang, suatu kali di Baghdad di pasar tempat dia berdagang, dikatakan wahai tuan siri, itu kios-kios di Baghdad kebakar semua, kebakaran semua oh iya, kecuali punya panjenengan yang apa selamat gak kebakar, Alhamdulillah kata dia, Alhamdulillah punya saya Hai, <laughs> ya Saya nggak kebakar ya? Kan, berarti yang lain. Kan? Ya, alhamdulillah. Ya, enggak sadar awalnya. Iya, iya, iya. Setelah beberapa saja, oh, saya salah ini. Kalau alhamdulillah tadi. Berarti saya tidak mikirin kios-kios yang lain. Nyugurin, berani. Nyugurin, berani. <laughs> <laughs> ini salah. hamdalah bisa berdosa kalau orang paham ini, makam dia tabakotnya bukan makom orang alam tapi kalau makom orang malam tadi, ya, alhamdulillah nggak salah benar juga, Iya ya, kan? Berarti paling tidak dia diselamatkan oleh Allah. Mungkin Allah punya rahasia atau apa nggak tahu. Tapi dia berusaha untuk ini hamidin, dia memuji Allah lebih daripada itu, merasakan kesusahan orang lain. Akhirnya gara-gara itu katanya dia puluhan tahun beristighfar kepada Allah, ditarik tadi alhamdulainya tadi. Nah. <tuh>. Tariqah Lahamdallah nah, Lahamdallah ya, Lahamdallah Sama seperti cerita Ada zikir-zikir tertentu Ada saya pernah baca di Apa namanya Tuntunan Orang-orang Syekh Dari pada Tariqah itu Misalnya Ini zikir ini Kamu baca 300 Lewat dia 305 Misalnya Nah itu nanti Misalnya kamu bacanya Lebih, lebih. Nah itu nanti La tadi Misalnya la, Kalau bacanya istighfar ya La istighfar La istighfar Diulangi 5 lah, lah, lah, haula, lah, lah, haula, untuk membalikan lagi. Titip ekar, titip ekar. Ya. Titip ekar, ya, titip gitu, juga, tidak, namanya. Saya tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan subhanallah, la, subhanallah, la, subhanallah. Allah, Allah, Allah. aja yang bikin saya dalam pikiran juga. Wah, yang tak unduh nikmat Allah lah, tuh, suha. Nah, Anak-anak, kita bahas, nikmat terbesar Allah itu apa sih sebenarnya? Bagi manusia. Oke. Okay. Sebelum itu ada satu menarik seorang arif, seorang sufi ya. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya sampai pada yang mungkin kadang-kadang kita tidak tidak terlintas ya. Ketika ada seorang memberi mengantarkan sesuatu dalam bentuk barang, uang atau apapun, ya kan? Eh, dia selalu bilang kepada anaknya jangan bilang dia yang memberi. Tapi dia yang mengantarkan. Jadi tukang pos saja. Kalau kita kan siapa yang ngasih kamu, ini sering gitu kan? Karena yang memberi hanya Allah, itu sampai ditekankan kepada anak-anaknya Jadi kalau ada orang ngirim barang, dia nggak bertanya, ini siapa yang ngasih? Bukan siapa yang ngasih, nggak ada yang ngasih itu hanya Allah e, Kalau kamu bilang ini yang ngasih si fulan, kamu berarti mensekutukan Allah e, Siapa yang mengantarkan? Nah, beda antara yang mengasih dan yang mengantarkan Misalnya ada orang ngirim apa, berkat apa, siapa yang mengantarkan ini? Jangan bilang siapa yang ngasih? <laughs> Karena yang mengasih itu hanya Allah. Allah yang memberi al-mu'ti, Allah SWT. Cuma, nah ini melalui distributor-distributor ini, yang nganter aja kayak tukang pos itu. E, tuh, seperti orang nganterin barang-barang. Itu bukan punya dia itu. Dia Di cuma buka, pengantar buka, saja. Bukan calon loh. <laughs> <Di butuh orangnya>. <laughs> <laughs>